Emas bullish, hati-hati aksi lanjutan. Bias harian pergerakan emas USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1971.21 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1960.37. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081